aku akan letak semininimalnya mungkin sebab apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi Yasimron apa khabar semua aku harap semua sihat dan stay at home kita kena putuihkan tangkapan COVID-19 okey manangkan soalan lazim tentang ABX banyak sangat orang tanya aku bagi contoh ni Siti Rabi Siti Rabi'ah Muhammad Ramli dia tanya dalam video aku yang paling popular dalam YouTube channel aku dia tanya berapa bajet yang mana soalan dia sorry ok berapa, bayaran paling murah berapa untuk berapa hari senang-senang soalan dia tanya berapa bajet lah untuk buat starting buat IBS ni kalau ikut aku punya pengalaman dan aku punya ajaran dalam video video aku aku akan letak seminimum mungkin sebab apa bajet ni dalam Facebook Ads, bajet ni Tak ada apa sangat Dan apa masuk bajet ni Sebenarnya Bajet ni Lagi tinggi bajet dalam ABS Potential risk Potential risk dia lagi besar Dan lagi cepat tu je Kalau ham bagi duit banyak dia uh, Bukan besar Dia lagi duit tu Ads tu lagi cepat Piker orang-orang faham tak? dia akan cepat macam flyers lah kalau bagi duit banyak lagi cepat duit flyers tu akan pergi so sama dengan ABS lagi besar bajet lagi cepat dan ramai dia boleh ramai dia boleh capai tapi kalau bajet kecil oh, uh, capai dia tu slow dan radio dia tak besar tetapi sebenarnya benda tu hanya seeloknya kontrol dalam accept accept ni lagi penting dalam facebook ads so tak. so kalau ikut step aku untuk buat ABS bajet kecil pun dah boleh buat Serius Cik, Serius Dia janji dah. Had tu Had tu dia punya reality dia Sebenarnya Bajet besar Bajet kecil Tak ada masalah Tapi kalau ikut aku Better start small And high Fu, Dah macam saham lah dah, Dia basically macam tu lah Start bajet yang paling kecil 4.3 din. Letak tu Dan kita setting Yang pentingnya Accept ni Sekali lagi Accept ni paling penting Dan accept ni Aku akan buat video Dan Aku acap Itu saja kot Letak. Tak banyak sangat nak cerita pasal bajet, sebenarnya hat tu je Kelebihan dia hat tu je, bajet tinggi besar-besar So terselah hampa nak letak mana, tapi kalau tanya aku Recommended, letak paling minimum Dan aku akan buat video tentang apa, ada pasal ni Daily bajet dengan lifetime bajet, so hampa akan tengok next video kat atas mana Sini ke sini tak pasti, buat tengok video ni Aku salah title tapi samalah Basically dia cerita pasal daily apa, apa tu daily budget Dan apa itu tu lifetime budget So Kepada siapa rasa video ni bermanfaat Tolong share benda ramai Dan semoga kita semua dapat manfaat bersama Dan jangan lupa Subscribe Yassi Ambron Dan komen kat bawah InsyaAllah aku akan cuba reply Itu saja daripada aku Stay at home Putu rangkaian COVID-19 Ya yeah.